Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Alu Masih. Di video kali ini, saya akan membahas tentang posisi dalam telepati. Kenapa sih di saat kita ingin melakukan telepati, kita perlu memperhatikan yang namanya posisi. Apa penting posisi dalam telepati? Teman-teman, posisi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Posisi merupakan salah satu hal yang sangat menentukan Berhasil atau tidaknya telepati yang kita lakukan di video kali ini, saya akan membahas tentang posisi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ketika kita ingin melakukan telepati, posisi kita seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, posisi target sedang apa? Orang yang ingin kita telepati, dia sedang melakukan apa? Dan yang ketiga, posisi target ada di mana?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 agar channel saya lebih baik lagi ke depan oke teman-teman kita langsung saja membahas tentang posisi di dalam telepati yang pertama yang kita bahas adalah posisi kita seperti apa di saat kita ingin melakukan telepati kita perlu memperhatikan posisi kita karena kenapa posisi sangat menentukan sejauh mana kita mampu fokus pada pesan yang ingin kita kirim di saat kita melakukan telepati jadi begini teman-teman, tujuan dari posisi kita di dalam telepati adalah agar kita lebih nyaman, agar kita lebih rileks, lebih santai. Tujuan daripada rileks, nyaman, dan santai itu agar kita lebih mudah fokus. Dan tujuan dari fokus agar pesan kita bisa sampai kepada orang yang kita tuju. Tujuan dari fokus Agar kita bisa berada pada tingkat kesadaran di mana pesan telepati itu dikirim. Tingkat kesadaran di mana pikiran kita dengan seseorang bisa terhubung. Tujuannya di situ. Jadi kalau ditanya, kira-kira posisi yang mana yang bagus di saat kita melakukan telepati? Sebenarnya teman-teman, pada posisi apapun, kita bisa melakukan telepati. Kita bisa mengirim pesan kepada seseorang melalui alam bawah sadar. Di saat kita sedang duduk, kita bisa melakukan telepati. Di saat kita sedang berbaring, hal itu pun bisa. Di saat kita sedang jalan-jalan pun, di saat kita sedang makan pun, kita bisa melakukan telepati. Hanya saja, hanya saja teman-teman, tidak semua dari posisi itu kita bisa fokus secara terus-menerus. Tidak semua teman-teman. Terkadang begini teman-teman, contoh kalau kita sedang makan, kita sedang makan ya, di saat kita sedang makan kita ingin telepati kepada seseorang. Kita membayangkan pesan yang ingin kita kirim. Tiba-tiba pikiran kita berpindah dari apa yang kita bayangkan ke apa yang kita rasakan. Di Hal itulah yang saya katakan, pada posisi-posisi tertentu kita sangat susah untuk fokus secara terus-menerus pada pesan yang ingin kita kirim kepada target melalui metode telepati, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya posisi yang bagus seperti apa teman-teman posisi yang bagus adalah posisi yang membuat teman-teman nyaman agar apa agar teman-teman lebih mudah fokus. Kalau menurut saya secara pribadi ada tiga posisi ada tiga posisi yaitu posisi duduk santai yang kedua posisi berbaring dan yang ketiga posisi duduk seperti orang yang sedang bersemedi tetapi teman-teman untuk posisi seperti orang bersemedi saya tidak anjurkan kepada teman-teman karena kenapa apabila teman-teman belum terbiasa dengan posisi seperti itu teman-teman akan merasa ganjil mungkin merasa ada pegal-pegal di punggung kira-kira seperti itu dan hal itu bisa mengganggu konsentrasi teman-teman Teman-teman lakukan telepati pada posisi yang senyaman-nyaman mungkin. Menurut teman-teman, Kalau -teman, saya biasanya pada posisi berbaring dan duduk. Tetapi usahakan teman-teman ketika telepati pada posisi berbaring, teman-teman jangan tertidur. Karena kenapa teman-teman ketika telepati dan kemudian tertidur, terkadang teman-teman akan berada pada situasi yang dimana teman-teman merasa seperti ketindihan setan kurang lebih seperti itu dan sebaiknya teman-teman ketika melakukan telepati dalam keadaan berbaring usahakan teman-teman pertahankan kesadaran teman-teman jangan sampai tertidur seperti itu jadi intinya begini teman-teman pada poin ini intinya adalah teman-teman posisi apapun bebas yang penting teman-teman nyaman intinya teman-teman nyaman karena nyaman teman-teman lebih mudah fokus Tujuan dari nyaman agar teman-teman lebih mudah fokus. Tujuan dari fokus agar teman-teman bisa berada pada tingkat kesadaran di mana pikiran kita dengan target terhubung. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya, kita masuk pada poin kedua. Posisi target sedang apa? Banyak yang bertanya tentang poin ini, yaitu: "Bang, bagaimana kalau target yang ingin saya telepati dia sedang tertidur?" Apakah pesan saya bisa sampai kepada dia atau tidak? Banyak yang bertanya seperti itu. Jadi begini teman-teman. Terkadang kalau kita telepati kepada seseorang, kadang langsung masuk, kadang tidak langsung masuk. Pesan yang kita kirim masih menggantung belum langsung masuk kepada target. Karena kenapa? Ketika kita kirim pesan langsung masuk berarti target sedang berada pada frekuensi yang sama yaitu kita sedang fokus dia mungkin sedang melamun, dia mungkin sedang berhayal dia mungkin sedang memikirkan satu hal pada satu waktu di saat itu pesan kita langsung masuk dan dia langsung merasakan apa yang kita kirim bagaimana kalau dia sedang tertidur? pertanyaannya seperti itu bagaimana kalau dia sedang tertidur? Ketika dia sedang tertidur, ada dua kemungkinan. Dia berada di tingkat kesadaran yang paling dasar, tingkat alam bawah sadar yang paling dasar, atau dia berada pada tingkat kesadaran di mana seseorang bermimpi. Jadi begini, tingkat kesadaran ini ada empat. Yang pertama, kesadaran normal. Seperti saat ini, saya bercerita saya membahas tentang hal ini. Saya masih mendengar apa-apa saja yang berbunyi di sekitar saya. Saya masih mendengar suara motor yang lewat dan lain sebagainya. Itu tingkat kesadaran normal. Kita memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Yang kedua, tingkat kesadaran di mana kita fokus pada satu hal, yaitu bisa dikatakan eh, alfa, tingkat kesadaran alfa. Itu dimana tingkat inilah pesan telepati dikirim Jadi kalau kita fokus kita berada pada tingkat ini Kita hanya memikirkan satu hal Sedangkan orang yang tertidur Dia ada di tingkat kesadaran yang paling dalam lagi yaitu di e, Dimana seseorang bermimpi atau di delta Dia tertidur pulas Jadi pesan kita ketika orang tertidur itu belum langsung masuk. Pesan kita masih berada pada tingkat kesadaran fokus seperti itu jadi mungkin dia bangun dulu baru dia memikirkan satu hal atau dia sedang berhayal atau malamu. Di situ pesan kita baru masuk kepada dia kurang lebih seperti itu jadi teman-teman untuk poin ini ada kaitannya dengan uh, pertanyaan di video sebelumnya itu di poin keempat kalau nggak salah nanti saya bahas tentang waktu yang tepat untuk kita melakukan telepati agar efeknya bisa dapat gitu teman-teman poin yang ketiga poin ketiga ini banyak juga yang bertanya banyak yang bertanya tentang bang bagaimana kalau target saya masih di kampung lain bagaimana kalau target saya ada di luar negeri bagaimana kalau target saya ada di pulau lain ada di daerah lain pertanyaannya seperti itu jauh-jauh semua targetnya bagaimana kalau pertanyaannya seperti ini kita kembali kepada definisi dari telepati sendiri yaitu komunikasi antara seseorang dengan orang lain yang jaraknya terbilang jauh. Jadi kalau dia di luar negeri, dia di pulau lain, dia di daerah lain, itu bisa saja karena definisinya seperti ini. Tanpa menggunakan alat komunikasi ilmiah. Alat komunikasi ilmiah itu seperti telepon yang biasa kita, HP seperti itulah jadi hanya menggunakan pikiran bawah sadar kita jadi teman-teman jangan khawatir kalau target yang teman-teman tuju ada di tempat lain yang sangat jauh, jangan khawatir karena pesan yang teman-teman kirim melalui telepati akan sampai kepada target yang teman-teman inginkan kurang lebih seperti itu tetapi ada kendalanya juga ketika target kita sangat-sangat jauh kendalanya di mana pesan yang kita kirim atau telepati yang kita sampaikan kepada dia kita di saat itu tidak bisa melihat responnya reaksinya secara langsung kekurangannya di situ berbeda kalau dengan telepati jarak dekat orang yang ada di lingkungan yang sama kita bisa melihat dia kita tahu dia di saat itu sedang melamun atau tidak. Yang dimana kita telepati langsung bisa masuk kepada dia. Kurang lebih seperti itu. Keuntungan dari telepati jarak dekat, kita bisa tahu target sedang apa. Sedang melamun berarti kalau kita telepati, pesan kita langsung masuk. Berbeda kalau telepati jarak jauh. Mungkin kita stalking-stalking dulu kan. <tuh> Kuncinya seperti itu teman-teman intinya seperti itu teman-teman, kalau target sedang jauh kita harus pantau dia, pantau dari mana media sosial kalau jarak dekat nah kita langsung lihat, oh dia lagi melamung, dia lagi ini langsung kita telepati, pesan kita langsung-langsung kurang lebih seperti itu teman-teman oke teman-teman, di video selanjutnya saya akan bahas tentang fokus dalam telepati dan untuk teman-teman yang sangat susah fokus saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, al